Saudari, saudaraku, umat Keuskupan Agung Jakarta yang terkasih, dengan penuh syukur saya ingin mengucapkan selamat Hari Raya Paskah kepada keluarga-keluarga dan komunitas Anda. Semoga dengan merayakan Paskah, kita semua dan kita masing-masing, keluarga-keluarga dan komunitas kita, menjadi manusia-manusia Paskah dibangkitkan bersama dengan Kristus, membiarkan Kristus menjadi hidup kita, sehingga seperti Kristus, kita pun selalu berusaha rajin berbuat baik. Itulah martabat murid-murid Kristus, martabat orang-orang katolik yang di keuskupan kita dirumuskan dengan semboyan, semakin mengasihi Semakin peduli, semakin bersaksi. Sekali lagi, Selamat Paskah, Tuhan memberkati kita semua.